Alright guys, balik lagi sama gue Rafi ya di channel Rafika Biang, pastinya kali ini gue mau ngonten game, gue mau main game, game apa? game horror, yaitu Cry of Fear Gue udah pernah ngonten game ini sebelumnya, tapi itu di chapter yang sebelumnya, ini chapter lanjutan ya, gue mau bikin video tentang chapter lanjutannya Kalau kalian belum nonton yang video yang sebelumnya, tonton dulu Udah ada dua part, kalau nggak salah, part 1, part 2, dan ini yang part ketiga. Oke, langsung aja kita... Gas, gas, gas, gas. Btw ini cukup mengujinya nyal ya, karena ini horror. gua nge di jam 2 pagi, guys. kamar gue lumayan serem juga sih sebenernya. Tapi yaudah lah, langsung aja kita mainkan. Yes, yuk. Oke, langsung ya mainkan gue kan jadi deg-degan dah <laughs> eh gimana nih lawan hai oke okay. big soundnya udah nyeremin gini ya terload game karena kita udah pernah main belum ya Kemarin ya, oke, ini lanjutannya, guys. Oh, lapangan nih. Oke, apa itu? Dulu? Look to the right, look to the right. Oh, suruh ke kanan. Oke, kalau gitu kayaknya lumayan ngagetin ya, Ini ku jaga-jaga. Backgroundnya udah horor gini ya. Ah kan? Apa nih? Gelap banget cuy. Gak kelihatan apa-apa. Ngagetin nih, ngagetin nih. Oke, okay. blood on the floor. Guys, it look like Oke. Oh, Oke, okay. okay, kita ketemu Palu, guys. Lalu, uh, Aku harus polisi Itu kan zombie, ngapain lu panggil polisi ya? Aneh benar? Zombie itu woy Dammit! Ga tau juga sih, no signal. eh zombie itu Dammit, ga no signal Nih dia ga pake kartu yang bagus Kayak ga ada sinyal Tunggu dulu Tadi kita dari mana sih? oke jadi nggak ada jalan ini ada dua jalan berarti nih kanan sama lurus oke okay, kalau ini ke bawah nah, dulu kita jelajahin sini dulu di di sini ya oh ini mau balik lagi Tadi benar tadi ke bawah ya. Kita nih di bawah, nih. Wah, hati banget nih ada apa nih? Woi. Air kita diselokan, guys. Guys, tuh kan males gue gini-gini nih. Ada zombie lagi. Woi. Hai, hai, hai, lu hai, bisa ngambil palunya ya, jadi lumayan hai, hai, ya game nya hai, hai, hai, hai, hai, oke oke kosong waduh kaget gua asli kita lagi sini woi hmm. dah kan kayak ada tangga kita naik nangketin lagi nih nangketin lagi nih oh enggak oke okay, kita masuk ada ruangan yang berbeda nih. Double tap direct E ER, Oh kalau mau jongkok. Woi oh, woi woi. Bagaimana tuh? Pat pat pat pat pat. Oke, ngapitin bad. Ah, kan bawahan lo. guys nggak bisa diambil minum dulu kali nah, nggak bisa guys Tunggu. Ini ada dua jalur lagi nih ini ke bawah ke selokan lagi ini kemana oh, ini nggak bisa lewat berarti kita harus ke tempat tadi dulu ke selokan tak nah, sunyi kegedean nih jadi kaget sendiri, wah oh sempat, uh. Masli, sempat ini game, oke, okay. jadi kosong. Lagi nih, lagi nih, ada lagi nya nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, di mana oh udah di luar guys hmm. udah pesan apa katanya help me please help. they are coming I'm inside the, the apa sih apartment sorry tekan ya lu di mana cuy jadi suruh atas nih suruh naik ya ada jalan lagi, nih. Lompatnya susah, ya. Ini game gimana sih? Chat. apa sih? Oke okay. harus jalan jongkok. Gak bisa kalau berdiri, nggak cukup semua. Karena mana nih? Naik ketangga. Ini jatuh dari sini meninggal nggak nih? cari orang yang ngirimin kita sms guys di apartemen katanya kita eh, eh, suruh ke sini oke okay. ngapain lagi nih Please place doesn't feel right seperti ini kayaknya gak bener Ada malam Have the person on the Orang bukan sih. Sudah dong Apa udah ketutup lagi? disana udah ada lagi nih bukan masih ada ruangan kan Ih, apa ini ngapain nih Apartemen Red nih, nggak ada penghuninya nih. Ngapain dong kesini? Kalau nggak bisa dibuka, ada apaan di sini? <tuh> ada petunjuk apa-apa? <tuh> juga. Aduh Aduh nah, aduh, kan hilang lagi. Dia, hai, Musuhnya bocil di sini, nih. bocil, dan batu tuh nah, disiain bikin horor, tuh ya bisa, Ki guys. Apa nih? Woi. Gimana tuh? tunjuk ada petunjuk apa di sini? ya kita dapat suntikan, Oh, ada kunci. udah apa lagi. Udah. dapat kunci dong nih. Woi, woi, woi. aduh, asik banget. Sini apaan nih? kok kunci lagi. agar kagetin banget Dudung dudung aduh dong, dong. jantung ini namanya nih. Main game nih alright guys jadi segitu aja untuk konten hari ini selanjutnya gue bakalan bikin part-part selanjutnya pasti tentang game cry of fear ini sampai selesai, sampai tamat gue harus tamatin walaupun Jam terus, ya, spot jantung terus. Oke, jadi jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel YouTube gua, terus di follow akun sosial media gua, semuanya ada di deskripsi box. Oke, jadi segitu aja. Thank you sudah menonton, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you.